tau nggak bodohnya apa? tau nggak bodohnya apa? di dari tadi, sing sing sing sing sing, ada hc tuh, ada hc ya. masuk masuk dia tuh, ambus, udah kayak paling keren sedunia aja, udah kayak tanker dia, masuk masuk ambus tuh. seorang lain celot ya, seorang lain celot dia open map, udah, -udah keren banget, udah Udah obeng banjir. ya, di sini ngechat-ngechat nge ah. Eh, itu cocok. Nih. Nih nih kalau sekali lagi kalah aku hapus mobile je nih. Salam dari Konoha, salam juga boleh join boleh dong. Yang penting ting ting ting ting ting bodo. ting ting ting ting ting ting ting itu ting ting ting ting ting ting ting ting ting bodoh kau ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting mau dia ting ting ting ting ting ting jam ting ting ting ting ting jam ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting beleguk akhirnya pakai Thomas juga iya <laughs> <laughs> bener mang. jadi ya si PC-nya tuh bener-bener 7x24 jam gak pernah mati sama sekali PC-nya tuh uh, pernah paling kalau aku yang matiin kalau misalnya uh, ada ini nih banget dimatiin kalau enggak gak pernah enggak pernah dimatiin businya mamam aja tuh mamam mamam ntar lagi meleduk bodong ini apa ya? Cocok pakai apa ya? Ayo, waktunya pertunjukan kita. Ini orang gimana sih? Cocok aku yang akur, cocok. Nope. Alah... yang bener aja, cuk Kok gue ngekor? Allah! Kok gue Nah, Kita selesikan brune pakai skin Claude Untuk kau Biarin aja Baru kerasa ya Kalau sudah terasa, baru terasa Sudahlah, aman ah, ginja masih ada dua kan Oh kan berlian gua lebih berharga gua. Mak gak di tebel, gua cava nih, gua cava dia berbaga mantap-mantap bang Joe. Eh he tebel, nggak di tebel. Stak bol amat aku nggak peduli stak. Doa matang nggak peduli cak so, aku. Bang Roma dong, itu bukan. Tentulah sini Tigril. Kartril belum ya. Biar lari kencang loh iya tahu aku lari kencang pau tapi masalahnya aku nggak bisa jaga staf pau tersiksa gitu ya, asli co mundur weh, mundur weh, mundur bisa ga bisa mundur, mundur, mundur, mundur mundur lah mundur, mundur habis bisa ga bisa bisa nggak bisa nggak bisa bisa bro kan bisa bro menurut bro, bisa, bro. Bisa, bro. <laughs> adi bener-bener saya betul mantap-mantap bang joy anggos tinggal saya betul mantap-mantap hai hai ya udah bang cabut kalau ngasih kan jangan jangan kau sedih jangan kau susah Bang kalau nggak cek kalau nggak asik cabut aja hmm. ada kabar bahwa rekanku adalah seorang gadis yang cantik Aduh uh Hai enggak jago kok bang Aduh ampun deh ini barang pinjaman jagain buff aku, guys hmm. oh, wow. Ada kabar. maka bagi makan rujat tunggu-tunggu cuman enggak ada ulti guys enjing lanselotnya ting-ting banget cok Mati aku, cuk, cuk, mati aku. Lagi lagi bangke. Kancinya sumpah demi apapun. GG, Yang nyuruh kok gak ada hal asli ya? Thank you. <tua> <��lie> aku jago banget <pacing Golf–> tadi, <trout> Cok. Aku jago banget, Cok. Wow. Wow, aku jago banget tadi, Cok. Gila, aku jago banget, Guys. Ih, kenapa ng ke situ sih? Gila, jago banget aku, Guys, lihat kalian. Eh, trindo marat bangke. <warfare> Bang, gila! Bang, gue jago banget! Bang, lensa, lensa, lo ting ting, bay! Apa kamu gila! Jago banget! Aku cok, cok, cok! Asli, cok! Jago banget! Cok, cok, oh Lihat, harus jago itu mau kayak gue, bang! ke kayak... wah, wah, walen, salatnya ada nih? Aduh Bang tolong Bang Tigri Aduh anjir Aduh anjir lambat kali cuk Hampir mati kau cowok Tolong tolong bantu bantu bantu bantu. Halo, udah keluar disk kedua ke depan juga. Ha, gimana mah? Mana kok? Aku pula lost pecados. Si benda loh Mulur-mulur, guys. Enggak hey, support legendaris seteh. Mang, mang, tol. nggak ada akhlak ini yang nyuruh aku paket korenjir bisa itulah Lihat ini GG banget, Pau. Shuk. Ada bahwa rekanku ada gadis... Lihat ini anjir kaya -kaya banget nih Kalian kasih gue, jangan nyuruh aku kor lagi, coba. Dua seru, coba. Jangan nyuruh aku kor lagi ya, Astagfirullahalazim. salam hormatnya berterbaik mantap hai oh, pagi kah semangat kebebelan sering nggak dipencet Cina tadi kan dari tadi ee, lawannya mage cowok mana enggak enggak ngaruh lah poin kemage <laughs> akhirnya guys akhirnya menang cok akhirnya menang cok menang cok akhirnya cok ya Allah <laughs> Paling bener-bener yang berkurung, Aduh akhirnya cuma menunjuk, ya Allah Ini jadi bagus banget dia, coba, coba Victor Aku ga mau coba, asli coba Aduh keselahanku, ya Allah Tak berarti merenya oke